Assalamualaikum untuk Rudiansa, kalau saya cek dari segi suami itu tidak ada permasalahan, dalam artian normal tidak mandul, cuman permasalahan ada di perempuannya atau dalam artian istrinya. Jadi saya melihat kenapa kok nggak amil-amil itu karena faktor obat. Jadi kalau saya terawang kapan punya momongannya Kayaknya masih jauh, jauh dalam artian masih lama banget. Jadi harus sabar, harus sabar, harus sabar. Jadi jangan berharap ngomongan dulu dah, karena masih lama kalau saya jabarkan saya nggak perlu menyebutkan kapan tahunnya, berapa lama tidak perlu. Intinya masih jauh. Jadi tetap bersabar. Cuman saya mendapatkan petunjuk untuk memakan Uh, pepaya, pepaya Thailand salam ratu bidang untuk Ririna Priani, saya menerawang toko kamu ada tanah kuburan yang jinnya adalah kuntil anak yang telah menutupin toko kamu atau nyumpetin rezeki kamu dan pelakunya bukan orang dekat maksudnya bukan orang sekampung itu agak jauh di luar kampung kayaknya permasalahan hutan utang piutang ya. Kamu ingat-ingat kamu punya hutang piutang atau kamu mutangin orang terus kamu nagihnya agak terimis gitu, menyebabkan orang itu e, sakit hati. Dan saya meminta kamu siapkan air leri atau air e, cucian beras dan saya minta rezeki kamu 300 ribu rupiah untuk kamu kasihkan ke anak yatim. Jadi airleri satu baskom dan siapkan uang 300 di situ. kamu berdoa kepada Tuhan untuk meminta karomah dari ratu bidadari Insya Allah. untuk ayu andira saya sudah mengecek e, suami kamu juga tidak ada masalah dalam artian normal dan saya cek e, organ kewanitaan kamu e, jadi kamu yang bermasalah jadi kandungan kamu lemah cuman kamu bukan tipekal wanita yang mandul kamu masih bisa memiliki uh, keturunan atau hamil, cuman uh, syaratnya itu kamu tidak boleh capek-capek atau kerja berat atau stres seperti itu. Cuman satu dua tiga tahun ini kayaknya masih belum ada momongan, jadi tidak perlu uh, ngeyel. Mungkin satu dua tiga ini masih belum ada, Tuhan masih belum meridhoi. Cuman itu tadi uh, pesan aku gak boleh. Kerja berat-berat, terus stres Jadi Permasalahan ada di kamu, bukan di suami kamu Salam Ratu Bidadari Pertanyaan yang sangat bagus Ilmu itu ada beberapa faktor Yang pertama adalah Ilmu laduni yang diambil dari bahasa Arab Dan Kawaruh yang diambil dari bahasa Jawa Dan Six atau indra atau indiku yang diambil dari bahasa Eropa itu adalah ilmu yang datangnya dari Allah tanpa belajar dan tanpa ilmu dan yang kedua adalah ilmu titisan leluhur dan yang ketiga adalah ilmu karena berguru dan lelaku kalau kamu saya lihat karena titisan leluhur jadi leluhur kamu dulu eh, ada yang pinter jadi nitisnya ke kamu atau nurunnya ke kamu beda kalau ilmu laduni itu tanpa belajar dan ilmu jadi izinnya gusti allah seperti itu dan beda lagi dengan ilmu yang karena berguru atau ngilmu jadi dia belajar ilmu semoga bisa dipahami salam ratu bidadari assalamualaikum untuk hoiri saya menerawang kamu khodam kamu itu berasal dari benda-benda jadi kalau di luar benda tidak ada jadi terutama di cincin kamu jadi saya melihat sosok yang uh, berjubah intinya jin muslim yang mendampingi kamu dan saya meminta untuk kamu supaya kamu sinkron atau selaras dengan kodam kamu untuk sering-sering sholat malam terutama sholat tahajud dan kamu harus jikir wengi dalam artian sering-sering uh, sholat malam terus jikir dan kamu harus Bersihan, bersihan dalam artian ya berwudu, terus rumah kamu yo harus wangi-wangi, terus harus bersihan, supaya khodam kamu selaras, dalam artian sinkron, sinkron sama kamu. Dan saya juga meminta untuk kamu untuk sering-sering beramal sodakoh. Salam Ratu Bidik. Untuk Ja, saya tidak mau bicara panjang lebar di sini. Nanti malah dikira saya fitnah dan lain-lain. Cuman saya meminta kamu untuk selamatkan nasi kuning. Cuman dalam masaknya tidak boleh dicicipin dan dalam beli apa apa tidak boleh ditawar. Kamu khususkan kepada saya, Ratu Bidadari. Insya Allah khodam-khodam saya atau salah satu dari khodam saya akan datang dan meruat kamu. Dan setelah kamu selamatan nasi kuning, kamu undang-undang tetangga itu, kamu harus sodakoh ke anak yatim, tujuh e, orang, jadi kamu kasih Rp50.000 ribu, ribu, e, kepada tujuh anak yatim. Jadi memang agak biaya agak besar, ini untuk merawat kamu. Jadi nanti khodamaku yang akan datang ke kamu untuk merawat selama kamu menuruti syarat-syarat.